10 tahun hanya diam seribu bahasa Akhirnya Luna Maya belak-belakan soal video dengan Ariel Noah Siapa yang tak kenal artis cantik yang satu ini? Siapa lagi kalau bukan Luna Maya? Ya, di mata publik citra Luna Maya ini hingga kini masih melekat pada video dengan musisi Ariel Noah Video itu pun sudah 10 tahun berlalu Tak banyak yang tahu, rupanya selama satu dekade ini Luna Maya menyimpan penderitaannya sendirian untuk diketahui, sejak 2010 nama Luna Maya ini sempat mengagetkan publik lantaran video bersama mantan pacar Ariel Noah tersebar di internet Setelah video tersebar, Luna Maya pun menjadi memburuk Video lain yang tersebar pun memperlihatkan adanya presenter jutari Walaupun begitu, Luna Maya nampak berlapang dada dan selalu menemani Ariel hingga ke persidangan Diketahui, Luna Maya ini dikenal sebagai budak cinta alias bucin yang selalu menemani Ariel Luna Maya bahkan dikenal menerima Ariel walaupun ditinggal menikah dengan wanita lain Ketika Ariel sudah bercerai dengan Sarah pun, Luna Maya kembali menerima Ariel Noah Meski begitu sayangnya, hubungan keduanya malah berakhir kandas di tengah jalan Tak disangka, Luna Maya ini memiliki pesan terhadap video masa lalunya Luna Maya menceritakan perasaan Luna pun berharap semoga masa lalunya yang sempat menggegerkan publik ini bisa menjadi pelajaran Mudah-mudahan yang jelek itu bisa dijadikan pelajaran buat banyak orang Supaya jangan seperti aku, ungkap Luna Maya Mudah-mudahan aku dikenang secara baik Selalu bisa memberikan pengalaman yang baik buat orang juga, tutur Luna Maya Selain itu, Luna pun tak menutupi kenyataan kalau banyak orang yang memberikan citra negatif hingga sekarang. Luna pun kemudian berharap agar suatu saat ketika dia telah tiada orang-orang bisa melupakan hal-hal buruk yang pernah dilakukan di masa lalunya. Ia juga berharap agar kesalahannya ini bisa membuat orang lain lebih bijak dalam bertindak. Kalau bisa dikenang baik-baik, yang menginspirasi banyak orang, yang bisa buat orang lebih wise, lebih bijak dalam berpikir, ungkap Luna Maya.